Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sobat MotoGP di seluruh dunia Kali ini Saya akan membahas Berita hot Yang ada Di MotoGP ini Kemungkinan berita ini Belum sampai Di telinga kalian semuanya Apa Berita hot ini Coba tebak Oke Kali ini berita hot ini adalah sang juara dunia yang habis cedera juara dunia 8 kali dari pembalap pabrikan Honda yaitu Mark Marquez. Siapa yang nggak tahu dengan Mark Marquez? Pecinta Moto ot, MotoGP, otomotif bahkan pembalap dunia pun tahu. Bahwa siapa itu makna Quest Kali ini kita akan bahas Bagaimana sebelumnya e, Tes di Sepang Malaysia kemarin e, Nampaknya Honda Sedang kebingungan Arah Atau tujuan ke depannya Kenapa saya bilang e, Bingung Karena Honda ini Sedang menguji motornya dengan waktu yang sangat mepet, artinya e, mepet ini, e, tes sepang ini berlangsung selama tiga hari, ya kan. Dan Honda adalah salah satu pabrikan yang membawa motor paling banyak di saat tes itu, yaitu ada empat motor. 4 motor itu pun, ya kan, diuji sama Mark Marquez, sama tes rider dari Honda, Stephen Bradle, ya kan. Semua dari uh, empat empatnya ini mempunyai karakter motor yang berbeda. Dari mulai motor satu ada sasis, uh, sasis fairing itu berbeda. Motor kedua juga begitu, motor ketiga dan motor keempat. Bahkan Mark Marquez ini sempat uh, menjajal motor tanpa fairing. Tanpa fairing ya, jadi bener-bener eh, motor ini tuh murni kayak motor-motor tahun 2015, tahun-tahun 2013, kan? ya tapi kenyataannya alhasil semua motor yang diuji ini, bahkan sampai yang ke fairing pun, menurut Mark Marquez motor ini sangat hebat, tapi belum cukup untuk menjadi juara dunia. Dan ketika di tes motor yang tanpa fairing itu banyak suatu getaran-getaran yang ada di motor itu ya gimana tidak karena motor motor MotoGP dengan elektronik zaman sekarang mau nggak mau harus pakai firing, ya kan itu salah satu uh, upaya buat uh, MotoGP itu. Karena memang motor-motor -moto GP itu untuk saat modern ini, era modern ini harus memakai fairing. Karena jika tidak memakai fairing, eh, semuanya akan mengakibatkan rider ini sangat terganggu, mulai dari menguras tenaga dan jalannya motor ini tidak eh, apa seimbang, gitu Bahkan para insinyur-insinyur eh, dari pabrikan lain, itu berlomba-lomba bagaimana cara e, motor ini kencang seperti Ducati dan saat berbelok ini e, seperti Yamaha gitu. Jadi seperti apa yang kita pernah e, lihat dari media-media sosial bahwa kemarin itu nampak dari Yamaha, Aprilia, KTM semua sedang menjajal uh, fairing yaitu yang lagi tren saat ini uh, downforce untuk untuk uh, saat kita menikung bagaimana cara menikung itu dengan cepat gitu loh muncul-muncul fairing baru supaya motornya lebih nyaman saat uh, apa kecepatan saat menikung kan bahkan e, semua pembalap seperti Aprilia yang sangat menonjol ya kan dia seperti ya, hampir e, mirip e, pabrikan e, Italia dan bahkan e, dia salah satu pelopor yang mungkin ya e, apa yang e, sebagai e, ferry yang terbaru ini e, yang buat Donfoss-nya itu ya kan yang disebut Duck itu ya kan itu sangat-sangat kerja keras itu dari tim Aprilia ya kan. Tapi untuk tim Ducati sendiri pun itu uh, MotoGP 22 itu GP22 itu udah sangat sempurna ya kan. Tapi uh, GP223 23 ini uh, lebih sempurna dan kemarin uh, sempat dijajal sama Pe Kuba dan Ennya e e e Bastian ini itu uh, apa namanya, sempat mengalami kendala ya kan uh, Ennya sama uh, Peku Bernia karena yang tercepat kemarin itu di saat sesi tes uh, di Sepang itu yaitu Luka Marini Betul. kenapa bisa Luka Marini yang tercepat ya karena GP22 yang dipakai Luka Marini ini adalah motor juara dunia yang dipakai Peku Bernia kemarin sedangkan yang dipakai sama uh, Enea Bastian ini dan peko ini adalah GP23 tapi uh, setelah diuji sama Peku Bernia kemarin tentang Peko sudah menemukan setup yang benar gitu loh di GP23 ini, makanya e, kemarin itu si Peko ini e, sempat menjadi yang tercepat gitu loh, Dan bahkan sempat mengikuti e, al, e, urutan ketiga, empat, kelima, ke bahkan sampai NFS nya juga gitu loh. Kita kembali ke topik e, magma quest ya kan, kenapa sampai magma quest ini... Uh, mau uh, Masih bertahan di Honda Karena Rasa cinta Mark Marcus ke Honda itu sangat besar Dari Honda Mark Marcus bisa juara dunia Sampai lima uh, kali ya kan Di pabrikan Honda MotoGP ya kan Bukan berarti Mark Marcus tidak cinta Honda Dia sangat cinta ya kan Bahkan uh, sampai rela menunggu Pabrikan ini uh, sampai berkembang pesat ya kan. Tapi Mark Magus ini kan seorang pembalap yang ambisi juaranya sangat tinggi ya kan. Bahkan dia digadang gadang ingin melampaui umurnya ingin melampaui rekor Valentino Rossi. Jika di 23 ini Mark Magus tidak bisa juara dunia, dia sudah tidak akan bisa melampaui rekor dari Valentino Rossi. Ya. Karena umur dari Max ini sudah dianggap sudah mulai sedikit tua ya kan. Karena di saat umur 23 ini Valentino Rossi itu sudah menjuarai uh, kelas MotoGP itu yaitu 6 kali ya. kan. Eh 7 kali ya kan. Max Bakus saya ini baru 6 kali sori uh, baru, baru 6 ko, 6 kali ya uh, juara dunia untuk MotoGP ya kan. Selisih 1 dari Valentino Rossi. Makanya Mark uh, uh, Marcus ini sangat berambisi Bagaimana caranya bisa juara dunia di tahun 2023 ini Dengan motor yang sekarang digunakan uh, Honda yang sekarang digunakan Kemungkinan mak Markus itu Kecil untuk bisa juara dunia di tahun 2023 ini Bagaimana dengan langkah tahun 2024 Mark ya kan? Marcus ini sangat antusias uh, ingin jika ada kesempatan kemungkinan dia akan pindah ke Ducati pabrikan ataupun bahkan dirancang khusus untuk Ducati eh, dia memakai motor eh, Ducati pabrikan tapi dengan tim satelit mungkin dia juga ingin memecahkan eh, rekor dari Valentino Rossi eh, satu-satunya pembalap dengan motor satelit rasa pabrikan tapi bisa juara dunia saat itu Valentino Rossi di uh, tim uh, satelit uh, Honda ya uh. nah. semua bisa terjadi ya kan karena siapa yang menginginkan Mark Marquez di setiap motornya ditunggangin setiap pabrikan karena Mark Marquez ini adalah salah satu femo, uh, pembalap yang fenomenal ya semua pabrikan pasti ingin merekut bak tapi bak ini kan gajinya sangat mahal ya kan apakah mampu pabrikan membayar bak dengan gaji yang cukup cukup fantastis ya kan ya e, jarak bisnya antara e, pap, e, pembalap lain itu bak itu sangat jauh gajinya ya kan jadi e, rumahnya juga Dukati agak segan untuk merekrut Mark Quest karena juga Ducati sekarang sudah mempunyai pembalap-pembalap muda yaitu Peko baknania dan Enebas ini yang sangat-sangat elegan dan bisa merebut juara dunia di 2002 kemarin dengan Peko ya kan bahkan Enebas uh, ini pun pembalap uh, rookie pun bisa merebut juara 3 dengan motor satelit GP21 di tim Gresini. ini jadi menurut saya ya kan, Magma Quest ini jika Honda tidak kompetitif sampai tahun 2023 ini kontaknya kan habis tahun 2004 ya buat apa bertahan di Honda jika Magma ingin mengukir sejarah yang lebih hebat keluar dari Honda Ya kan? Kejar impian untuk menjadi juara dunia Atau Bisa mencapai lap, e, Rekor dari Valentino Rossi ya kan? Hanya itu e, Satu-satunya Yang membuat Mark Marquez akan dikenang Sepanjang masa Mark Marquez Juara dunia Di perabikan lain Dan Uh, bahkan di satelit Ducati pun Jika nanti di Ducati uh, Akan menjadi juara dunia Kenapa? Kemungkinan besar karena George Martin ini Jika tidak sukses Di tahun Dukati ini Kemungkinan besar Ducati akan uh, Menghabiskan kontraknya Dan kemanakah Tujuan George Martin ini Nanti akan kami tayang di video berikut. Oke, okay. demikian uh, cerita tentang magma quest hari ini karena ini berita yang belum ada di media sosial lainnya atau vlog-vlog lainnya. Ya kan? Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, kalian share, kalian komen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.